Auzu billahi min asyaitonil rodiim Bismillahirrohmanirrohim Alif lam mim Alif lam mim Zalikal kita bularoy bafin udal mutakin Kitab Alquran ini tidak ada keraguannya padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allahzi na minu minunabil boy biwayuki mu nasolatawamim ma wamim ma rozak nahum yaitu mereka yang beriman kepada yang kroif melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Wallazina yuk minunabil ma dan mereka yang beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepada Muhammad Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat Ula'ika la'udamnya Rabbihim wa ulai kahumul muflihun mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung innalazina kaparu sawauna alaim aanzar taum anglang tumzirum layuk minuman sesungguhnya orang-orang kafir sama saja dengan mereka engkau Muhammad dari kering atau tidak engkau beri peringatan mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dengan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Wa nasi amana wa Dan ini antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Yuha amanu illa Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi kulubihi marodon, wazadahu mullahumarod dan wallahu mazabul alim bimakanu yak zibun. Dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah ma nambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa lahum fi inna dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi mereka menjawab sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan alainnahum hum mus Musiduna walakilla Ingatlah sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Waizakillaum aminu kama amana amanan nasu. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagai orang yang telah beriman maka menjawab apa kami akan beriman, seperti orang-orang yang kurang akal, yaitu beriman. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang akal kurang akal, tetapi mereka tidak tahu lazina nihim aku, nahnu Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman Tetapi apabila mereka kembali Kepada setan-setan Para pemimpin mereka Mereka berkata sesungguhnya Kami bersama Kamu hanya Kami hanya Berrelok-relok ber Allahu ya Ta'ziyuh diim wajudu fituk ya niim Allah akan memperelok olokan mereka dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesehatan walaiqalazina. Mereka itulah yang membeli kesehatan dengan petunjuk Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung Dan mereka tidak mendapat petunjuk Masalum kamasali Sekali lagi, tahukah dan nara' falamma' adu'at mahaula, haula'uh zahab bawuhau binu'ri wataroh sirun perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekeliling Allah. Menyalakan menyalakan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Sumubmu umyufahum layarji umwan mereka tuli bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Aukosati biminas sama ikhi zulumat dual ya azabihim wa atau seperti orang yang Ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat Mereka menjumbat telinga dengan jari-jarinya Menghindari suara petir itu karena takut mati Allah meliputi orang-orang yang kafir Ya kadu barku ADU qomu, walau ALLAHU MASYAA FI WA IDZA AZLAMA ALAYKUM SYAA LAZINA HABBA BISA IM WA ABSARIN INNALLAHA Padir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu apabila gelap menerpa mereka mereka berhenti sekitar Allah menghendaki niscaya dia hilang pendengaran dan penglihatan mereka sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. صدق الله العظيم